Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian ku naikkan sembahku beri. Tidakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaanmu Tuhan, pujian kunaikan sembahku berikan bagimu. saku Kakak harus sambung kasih Rubku ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kau layakanku. kemuliaan mu Tuhan pujian kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia oleh kuasa jaramu kau telah tebus Mengalir, memulihkan hidupku Sungguh besar anugerah Kau selamatkan hidupku Ku menjadi cintaan yang baru